Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kali ini kita akan membahas tentang Lampu, ini berkaitan lampu kendaraan Maksudnya rekan-rekan Karena banyak yang bertanya Teman-teman kita, bang boleh nggak Merubah lampu kendaraan itu, Lampu motor biasanya kan e, Warnanya Atau bagaimana gitu Karena takut ditilang bang. Sementara e, Kalau dalam keadaan cuaca Gelap atau hujan atau kabut kan kita perlu lampu yang lebih terang nah, ini bagaimana bang bisa nggak kita ganti lampunya dengan kita ini akan kita bahas rekan kan tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham jadi teman-teman di mana pun berada mengenai lampu ini diatur di PP 55 Tahun 2012 rekan-rekan Jadi diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Di Pasal 23 nah Disebutkan di situ sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 I meliputi Ini lampunya kan Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda. Lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda. Lampu penunjuk arah, lampu sein maksudnya, berwarna kuning tua dengan sinar kelap kelip. Lampu rem berwarna merah. Lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda Ada tuan mbak Lampu posisi belakang berwarna merah Lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda Kecuali untuk sepeda motor Lampu penerangan tanda kendaraan bermotor belakang kendaraan berwarna putih lampu penerangan untuk plat nomornya itu berwarna putih lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip kemudian lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang nah, alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor lalu di pasal 24 nya diatur lagi rekan-rekan lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 selain sepeda motor Selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan saat berjumlah dua buah atau kelipatannya dipasang pada bagian depan kendaraan bermotor dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 mm dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan. Ya kan? Dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan. Untuk sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh, paling banyak dua buah, dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter. Apabila sepeda motor dilengkapi lebih dari satu lampu utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasang berdekatan. Jadi, dari sini kita sudah tahu bahwa yang pertama. Warnanya tadi, rekan, rekan Kalau untuk lampu lampu utama, ya kan? harus warna putih, ya kan? Atau kuning muda, ya kan? Nah, kemudian, lampu sein harus warna kuning. Kadang-kadang kita lihat warna merah, dibuatnya, kan? Nah, itu salah. Harus warna kuning, rekan-rekan. Lampu rem, lampu rem harus warna merah kita lihat ada dua yang dibuat warna putih e, putih e, terang nggak boleh, harus warna merah rekan -rekan. kemudian <coughs> e, yang sering juga bertanya teman-teman kita tentang lampu depan untuk mobil itu minimal dua atau kelipatannya kalau dia nyala satu, berarti salah jadi harus dua dia jadi dengan begini kita e, sudah tahu bahwa tidak sembarangan kita memasang lampu di kendaraan kita Ya Nah, jadi lebih bagus sebaiknya yang standar sajalah yang dari pabrik Itu kan sudah pasti uh, lulus uji uh, jalan Nah, seandainya kita melanggar ini Apa pasal yang bisa dikenakan kepada kita rekan, -rekan? Yaitu Kita bisa kena tilang Dengan pasal 285 ayat 1 ya Bunyinya begini. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, pelaksan lampu utama, tuh. lampu rem, lampu penuju arah, alat pembantu cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman aruban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah. Jadi kalau kita melanggar uh, aturan tentang lampu tadi, kita bisa kena tilang dengan pasal dua ratus eh, lima, ayat satu dengan ancamannya uh, denda dua ratus lima rupiah. Kan -kan. semoga teman yang bertanya tadi sudah tahu, artinya lebih baik gunakan saja lampu standar yang dari pabrik lah biar tidak repot biar kita tidak ditilang rekan-rekan ya tetap tonton channel ini supaya kita terhindar dari kesewenangan tetap semangat jauhkan diri dari masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.